takut kau begitu indah, kau membuat diriku langkah selalu lama di setiap langkahku, bukan selalu mempunyai. bersamamu, ku akan bisa.